Assalamualaikum, saya mau tes mesin ini yang pakai pralon 2 in, ini yang dua in ini. Nah, ini 3 meter, ini segini 3 meter nih, nanti tak lepas dulu ya. Oke ini kayak gini nih Kalau yang 3 meter gulungan 2 Ini tuh Nah ada-ada kayak gini nih Belum begitu rapi Tapi ini tak kasih 2 Ini Dalamnya Ini tinggal copot aja nih Tinggal copot baut ini nih Nanti masangnya juga pas baut Pas lubang ini nah, Ini tinggal ditarik Nah ini pas lubang ini masanya Ini mau tak coba yang Selang-selang uh, kecil nih Nah ini waktunya tinggal diatur aja di sini disini nah ini. diatur aja Ini yang lebih kecil selang 1,5 Ini 1,5 Nah kita potong dulu nah. Oke okay, ini udah dapat hasilnya Yang ini kecil banget Ini ini ukurannya tuh ketahuan enggak 2,5 setengah ya 2 senti 2 senti setengah ketahuan enggak ketahuan ya ah, 2 senti setengah kalau yang ini dalamnya 5 cm nah tingginya yang ini tingginya itu begini nih Oh. 5 cm, 5, ,5 cm setengah ya. Kalau yang ini ini daun pohon Kalau yang ini 5 cm, beda setengah cm. Nah, ini ini sama-sama ini 3 meter lebih dikit lah kalau yang ini, kalau selongsongnya gede ini, lebih Nah, yang ini 3 meter nah, segini-gini nih. Ya terserah nanti kalau misalnya mau kalau yang fantasi yang segini-gini nih walaupun rada belum bentuk bulungan tapi nah kayak gini nih ini langsung langsung diplastikin kalau yang ini nih